Oh, bos, oh, limosin ini, ini Baang Parit ya keadaan ini pagi hari ya selamat pagi nih mudah-mudahan banyak rejeki dan sehat selalu ya hari ini kita mancing di spot kedua nih parit setelah tadi mancing di belakang rumah nggak ada nih ya satu spotnya lubang warteg no. lagi nyariin lubang dulu nih ya jangan lupa juga subscribe nih channel dunia hobi biar nambah maju bos jangan lupa tinggalin jejak dengan komen dan share ya atau like untuk membantu channel saya lebih maju lagi dunia hobi mantap Udah selalu nih wih, wih langsung dicaplok bos halo hey. auto auto coba, wih uh, airnya bos ngembut aja nih, no. kena di telapak kemudahan mudahan babon ini bos, lihat nih no, bos no, airnya, is tuh tarikannya lihat, kenurnya widi. Rumahnya. Masih? Wis, ada? Ada ini mah jelas. Ada ini mah. Iya. E Oi, nah, dan. E -e -e. Eh. Wis, bos. bos. Coba Pernah lihat. bos. Antas, coba ke atas nih. Hei, ya, <imu>, hei. Ma, ya perdana, hei. Nah, stek perdana nih bos. Kita bawa dulu ke darat bos dia biar biar ini dulu apa <gulid> Menikmati udara. Ah. Coba liatin nih stek perdananya nih, bang Marta nih. Ya. Benanya. Bang laris nih yeah. kalau kata bahasa dagang lah ya yeah. yeah. Strike perdana yeah. ini Strike perdana ya yeah. Dunia hobi Mantap Apa ah, hey. <laughs> ini Udah kita ntar sambung lagi bos videonya di strike berikutnya Terus Kita nemuin lubang bawah tuh Wih <tuh> langsung dimakan bos Ih, Bang Warto, lihat tuh, empeng rebak ngerebek sih turun dia. Jangan sampai lolos, ini mah, kata Warkop DKI gitu juga. Nih, kelihatan kayaknya bos ya, Bang. Hmm. masih tuh ada pergerakan tuh. Be, udah ada nggak sikat? Ada ini mantap. Oh iya. Idi. Ada. Ada. ada iya tuh. Oh nyangkut ke akar dia, no. <laughs> Cabe, cabean bos. <laughs> Cabe cabean bos. <laughs> ya udahlah. Ntar kita sambung lagi di setrek berikutnya. Aduh hobi. Mantap. Acau. Ada sambaran lagi di posisi yang tadi ini belutnya nggak kayak nggak bisa awis ini tuh lubangnya di terus ada lagi ada lagi barusan setrek bos walaupun cabe cobean juga ini sekarang kita lagi setrek lagi Setrek bal ada ada nih. ada awas pengwarto pelan-pelan gede ini kayaknya santai aja santai lumayan lah sekil besar juga yang penting setrek dulu mau oh, bangun bos aish bos di ini Babon bos. Wih. Hey, Babon limosin ini. Oh ni. nah, duduk nih. nih Bos edan ini bos. coba ini di spesialin nah. buat siapa nih? Spesialnya keluarga aja di rumah. Ya. Agis. Ya, dunia hobi. Mantap. Coba deh bang, pegang nih buat salam-salamnya nih, coba rekam ini. Oh. Ini lima. Iya bos, ini di dispesialis nih buat bang Halim di Super Metod Channel, buat sur Herman juga nih di channel Diman Channel ya. Untuk warga PBI itu, pewayang Dayana nih, Bos. Babonnya Bos, jangan lupa subscribe, Bos. Dunia hobi mantap! Channel man channel nih untuk anak-anak bendungan nih bang oke Mantap! Mantap! tuh Mantap! Mantap! bos Mantap! Mantap! tuh Mantap! Ah. udah dunia hobi oh, Mantap! Makanya, mah kayak disambar, tapi sambarannya pelan nih. Terima kasih, tapi Bang Warto nih video ini. Nah, mudah bos gede lagi nih ya. Cepatlah, ada. Kita. ah coba cabean, boslah ya coba cabean itu sudah mantap cuman, oh, iya. mantap lah dunia hobi mantap, mantap. lah Hei. kita sambung lagi bos trek bikin